Dolar New Zealand, USD bullish, cari sinyal di sekitar area kritis. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di atas area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.69410 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.69242. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212